Eh, start hey hey we going waduh dikejar lagi ini mah ya bener kan Anjir lari nah, lari cepet, cepet cepet cepet oh nanti kagak apa tuh namanya kagak Crash Bandicoot kagak pepsi dikejar-kejar mulu ya kayak satu kayaknya template banget ya dikejar-kejar dikejar-kejar Crash Bandicoot dikejar uh, rame Crash Bandicoot dikejar-kejar sama apaan tuh namanya sama batu Kalau pepsi dikejar-kejar sama Tanya dia curang dia pakai senjata nih, woi Oh bisa kita ambil nih senjatanya, oks dapat coy. Hmm. Kalau Pepsi dikejar-kejar sama Pepsi, ini dikejar-kejar sama truk anjir lebih kacau lah nih. Oh bisa gitu, jangan sosoan mau lawan gue lu Hmm, Menggol kan lo? Oke, good. Kupu percayaini ini kan, langsung hmm, so bisa. Anjar great c. Padahal gue dapat kepala naga Ah. Ada kepala naga yang emas, apa kuning sih? Oh, tadi nggak dapat ya. Oke okay, next chapter, chapter pertama masih gampang sekali ya buat saya gamer terbaik di dunia, gamer terjago di dunia loading. Sekarang kita ke kanan, tadi ke kiri. Oke, lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut. Ini mudah sekali ya. Mudah sekali, mudah sekali, mudah sekali di chapter yang pertama. Apakah di chapter kedua akan sulit? Pastinya akan mudah dong, karena gua jago main game. Jago parah gua. ada yang bisa dihancur nih seru banget. aneh nah sini musuh. mau oh, ke atas dia cu. Coba kita lihat dulu di sini ada apa. Tidak ada apa-apa. Zong saudara-saudara. Zong lagi. Oh, ada kepala naga. Ini nggak bisa dipecah ini. aneh tadi bisa. Nah, dari sini belum enggak dapet anjay. Lucky Dap. me, lucky me, lucky me. Betul. Itu kalau dapet lucky me, lucky me, lucky me, lucky me. Suaranya suara Jackie Chan banget ya. Kamu nggak tahu itu suara Jackie Chan benar tapi mirip. Uh, lawannya sekarang Koki bos. Koki, Koki. Tai Anjay, wah oh, ada tuh di atas tuh kepala naga ini di atas kitchen. Duh, sosokan banget loh. Ambilin, oh kan ada kepala naganya di atas kan. Tar kita anu ini, ini bisa diambil kan? Oke, okay. ayo sini, ayo sini, ayo sini. Nah, meninggal kan? tinggal dia langsung, Amen. Wow, so Kalau kita naik ke situ tuh, teman saudara kita berkurang karena itu panas ya. Mana sini, sini, sini, sini dua-duanya tuh, ninggal langsung? Hmm. Ayo dua-duanya sini. Ini lagi lo mau lawan-lawan gue lo. Kucing. My brand is off. Hmm, meninggal kau. Mampus kau. Pergi, go to the hell, boro, go to the hell. Ah, ah dia. Kita bawa bisa nggak sini? Kita masuk dah, bisa gak ya? Lah, bisa mau nggak oh, bisa dibawa ternyata air kerempeng sok banget mau lawan gua ada badan krempeng aja juga tuh oh, tenang meninggal dia loh apa tuh itu mie tuh tadi tuh ya, ya dapat mie guys nah ini kalau nggak salah nih kalau kita lompat ke situ langsung jatuh tuh itunya jadi kita harus buru-buru anjing gak dapat kepala naga dong anjing anjing gak dapet kepala naga dong gudong. anjing anjing gara-gara lu nih, gua gak dapet kepala naga anjing, lewat satu kepala naganya bajingan lah Okay. <laughs>